paket datanya uh, kita lihat di sini yang bikin aman jaya banget uh, 1,5 Mbps dengan masa berlaku 7 hari speed 1,5 Mbps aman untuk streaming kualitas 480p dengan harga 40 ribu hmm, lalu yang bikin nagih dengan kuota 15GB masa berlaku 30 hari oh sebulan ya guys ya Normalnya 10 GB. Nah, ditambah cuan 5 GB dengan harga Rp50.000. Oke, di sini yang bikin kangen 1 GB dengan masa berlaku 1 kali 24 jam. Kuota enggak dibagi-bagi aturan aplikasi atau jaringan atau wilayah tertentu dengan harga Rp4.000. Di sini kita lihat yang bikin yakin harga dengan kota 34 GB, masa berlaku 30 hari, normalnya 23 GB, ditambah cuan 11 GB, dengan harga 100.000 ya guys Oke di sini kita lihat lagi yang bikin makin aman jaya, 2 Mbps dengan masa berlaku 30 hari Normalnya 1,5 Mbps Ditambah Cuan 0,5 Mbps Dengan harga 140 ribu rupiah Oh ini yang unlimited ya guys ya Kuotanya Next Yang bikin nyaman Dengan kuota 2GB Masa berlakunya 3 hari Kuota nggak dibagi-bagi aturan aplikasi atau jaringan atau wilayah tertentu Dengan harga Rp 9.000 Kita lihat lagi yang bikin dekat dengan 10GB Masa berlakunya 1 kali 24 jam Kuota nggak dibagi-bagi aturan aplikasi atau jaringan atau wilayah tertentu Dengan harga Rp 10.000 di sini kita lihat yang bikin aman Jaya banget dengan kecepatan 2 Mbps, masa berlakunya 7 hari, speednya 2 Mbps, aman untuk streaming di kualitas 480p dengan harga rp rupiah Oke, okay, di sini kita lihat lagi yang bikin nempel 3 GB, masa berlaku 14 hari. Kuota enggak dibagi-bagi aturan aplikasi atau jaringan atau wilayah tertentu dengan harga Rp15.000. Di sini ada lagi yang bikin nagih, 10 GB masa berlaku 30 hari, kuota enggak dibagi-bagi aturan aplikasi atau jaringan atau wilayah tertentu dengan harga Rp50.000. Ah, uh, di sini juga ada lagi yang bikin aman jaya, 1 Mbps masa berlaku 1 jam. Dengan speed 1 Mbps aman untuk streaming kualitas 360p dengan harga 1000 okay, di sini lagi ada lagi yang bikin aman jaya 1 mbps masa berlakunya 3 jam speednya 1 mbps aman untuk streaming di kualitas 360p dengan harga 2500 lalu kita lihat lagi yang bikin aman jaya 1 mbps dengan masa berlaku 6 jam speednya 1 mbps aman untuk streaming kualitas di 360p dengan harga Rp4.000 lalu di sini kita lihat yang bikin aman jaya lagi 1 Mbps masih berlaku di satu hari speednya 1 Mbps aman untuk streaming kualitas 360p dengan harga Rp10.000 dan di sini kita lihat lagi mau quote sesuai mana yang semaunya semau semu semuanya semaunya ya guys ya di sini, masa berlaku semaunya itu atur sendiri besar dan masa berlaku kuota semuanya semaunya. Jadi, kita di sini bisa bikin sendiri, guys. Uh, kita mau kuota yang berapa dan masa berlaku yang berapa? Hmm, contohnya di sini, kita lihat ada data 10 giga dengan total harga. total sepuluh giga, masa berlakunya 30 hari dengan total harga lima puluh ribu rupiah. Uh, coba kita ubah di kuota data 1 GB masa berlakunya itu di satu hari dengan total harga Rp4.000. Di sini jadi bisa diubah-ubah ya guys, kita semau kita mau pilih paket dan masa berlakunya mau berapa hari. Oke, okay. nah, di sini kita lihat lagi ada topping. Di topping ini, kita lihat ada roaming Instagram, YouTube, WhatsApp, Line, Dukes, Spot Spotify, Voice, Facebook, Twitter, TikTok, View, Video, Genius, dan Ruang Guru. Oke, di sini kita lihat TikTok 1 GB. 7 hari dengan harga Rp4.000. Kemudian 10 GB dari jenius 1 hari di harga 2500 dan di sini ada juga Instagram dengan 10 GB 20 hari dengan harga Rp10.000. Lalu di sini ada ruang guru 10 GB 1 hari dengan harga 2500 kemudian kita lihat lagi di sini ada YouTube 10 GB 20 hari dengan harga rp 10000 kemudian di tiktok lagi 10 GB selama 20 hari dengan harga Rp1.000 Nah di sini kita lihat di YouTube 100 GB satu hari dengan harga Rp 10.000 Wow termasuk murah juga ya guys dengan satu hari selama youtube-an kita 100 GB kemudian di video mendapatkan 12 GB satu hari dengan harga rp 10.000 rupiah lalu ada WhatsApp di 10 GB selama 20 hari dengan harga 10.000 rupiah kemudian kita lihat view dengan kuota 10 GB di 30 hari dengan harga Rp25.000. Kemudian 12 GB dari View 1 hari dengan harga Rp10.000. Eh lalu Facebook dengan kuota 10 GB masa berlaku 20 hari selama Rp10.000. Kemudian di sini ada TikTok lagi 10 GB 1 hari selama Rp5.000. Dengan harga dengan harga Rp5.000. Nah, lalu di sini ada TikTok lagi 10 GB selama 30 hari dengan harga Rp20.000. Kemudian di sini ada view lagi 3 GB 7 hari dengan harga Rp10.000. Lalu di sini ada video lagi dengan kuota 10 GB dengan harga Rp10.000 selama 20 hari. Lalu di sini ada Instagram dengan kuota 3 GB, 30 hari, harga Rp5.000 Kemudian 10 GB view untuk view 20 hari, Rp10.000 Di sini ada Twitter dengan kuota 2 GB, 30 hari, dengan harga Rp5.000 Di sini ada jenis lagi 10 GB, 10 hari, harga Rp10.000 dan lalu di sini juga ada jenis lagi 15 GB 7 hari seharga Rp9.000. Eh nah, di sini juga ada ruang guru 10 GB dengan harga Rp10.000 masa berlaku 20 hari. Lalu jenius 10 GB 30 hari Rp20.000. Ada Jox Jux, Jux 20 GB 20 hari dengan harga Rp10.000. Ruang guru 15 GB 7 hari Rp9.000. Lain 10 GB 20 hari Rp10.000. Di sini ada lain lagi 10 GB 20 hari Rp10.000. Oh, bukan lain guys, ini Spot TV ya, Spot TV, maaf. Oh, di sini ada Twitter 10 GB 20 hari harga Rp10.000. Di sini ada spot tv lagi 2 GB 30 hari Rp8.500. Lalu kemudian 1 GB 7 hari Rp4.000 untuk spot tv 52 MB 12 3 hari dengan harga Rp2.000. Lalu di sini ada video 5 GB 30 hari plus voucher Premier Platinum Rp25.000. Di sini ada Facebook 2 GB 30 hari 8.500. Ada video lagi 3 GB 7 hari Rp10.000. Dari Facebook 1 GB 7 hari selama 4, hmm, harga Rp4.000. Video 10 GB 30 hari dengan harga Rp25.000. Di Facebook 512 MB selama 3 hari harganya Rp2.000. Kemudian kita lihat lain lagi 2 GB selama 30 hari Rp8.500. kemudian video lagi 2 GB 7 hari plus voucher Premier Platinum seharga Rp14.000. Lain 1 GB 7 hari Rp4.000, lain 512 MB 3 hari Rp2.000. Kemudian di JOOX 2 GB 30 hari Rp8.500. Jux lagi 1 GB 7 hari 4000. Jux lagi 512 MB 3 hari dengan harga 2000. Nah, di sini juga ada promo paket nelpon 43.200 menit selama 30 hari harga 1000. Sesama Bayu. Oke, di sini kita lihat Twitter 1 GB 7 hari harga 4000 4000 Twitter lagi 512 MB 3 hari seharga 2000. Kemudian di Instagram kita lihat 1 GB 7 hari 4000. Uh, di Instagram lagi 512 MB seharga 2000 dengan 3 hari. Lalu di YouTube kita lihat 3 GB 30 hari Rp12.500. Ah uh, kemudian YouTube lagi 1 GB 7 hari Rupiah. Kemudian di YouTube lagi 512 MB 3 hari Seharga 2000 rupiah Lalu kita lihat di WhatsApp 2 GB 30 hari 8500 Kemudian di WhatsApp lagi 1 GB 7 hari 4000 rupiah Lalu di WhatsApp lagi 512 MB 3 hari Selama dengan harga 2000 rupiah Oke di sini kita lihat paket teleponnya 25 menit Selama 1 hari ke semua operator dengan harga Rp6.000. 50 menit 3 hari semua operator dengan harga Rp12.000. 70 menit 7 hari semua operator dengan harga Rp17.000. 200 menit 30 hari ke semua operator dengan harga Rp50.000. Di sini kita lihat juga ada ruang guru 10 GB dengan dengan hari 30 hari uh, dengan harga Rp20.000. Oke di sini kita lihat juga ada paket roaming di, di Singapura seharga 100 GB 7 hari dengan harga Rp155.000. 8 GB 4 hari roaming di Singapura seharga Rp100.000. Lalu 7 hari roaming di Thailand selama 100 GB harganya Rp140.000. Kemudian 8 hari roaming di Thailand dengan kuota 3 GB dengan harga Rp130.000. Lalu 15 hari roaming di Filipina dengan harga Rp190.000, kuotanya 15 GB. Di sini juga ada Filipina juga di roaming di Filipina 7 hari dengan kuota 7 GB dengan harga Rp95.000. Oke, okay guys. Hmm, ya, jadi ini buat Uh, tambahan topping saja ya, kemudian kita lihat di sini untuk pulsanya, kayaknya seperti sama kayak uh, aplikasi yang lain ya guys, di sini ada 5.000, 10.000, 20.000, 25.000, 50.000, dan 100.000, oke okay, di sini kita lihat untuk cara pembayarannya seumpama kita mau beli paket data oke okay, misalnya saya di disini pilih um, oke okay, ini aja deh guys yang bikin yakin 34GB masa berlakunya 30 hari selama 30 hari satu bulan, normalnya 23 puluh tiga byte ditambah cuan 11 giga dengan harga seratus ribu. Oke di sini kita pilih. Lalu kemudian uh, kita di sini melihat tampilannya pembayaran total pembayaran 1.000. Nah di sini kita akan milih bayarnya pakai apa? Bisa pakai pulsa? bisa pakai link aja Gopay, OVO, Dana, transfer virtual account, kartu kredit Indomaret dan Alfamart. Oke, okay, sekian dulu review tentang kartu bayu dari Telkomsel. Jangan lupa di-like, subscribe dan komennya ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.